agak keras juga ya, jangan takut dulu sama three of Swords. Ada Two of Swords, oke, okay. ya di sini. Kalau dari kartu memang kelihatannya sosok ini tuh agak ini ya, agak uh, bisa disebut keras kepala. Ya, keras kepalanya mungkin positif sih, ya. <laughs> keras kepala banget dia uh, apa ya kayak kamu tolak pun dia keras kepala banget dan berusaha untuk maju maju maju gitu ya nggak malu banget gitu yang aku lihat nggak malu ya untuk uh, menyatakan perasaannya di sini yang aku lihat tapi sayangnya mungkin dari kamunya nggak ngerasa cinta gitu ya sayangnya gitu makanya di sini kamu dilema sebetulnya ya dari kamunya agak dilema gitu, apakah aku akan uh, nerima pernyataan dia gitu kan, kasihan dia udah kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tapi kalau saran aku ka, jangan jangan karena kasihan ya, cintalah karena cinta gitu kan, ya cintalah karena cinta, waduh, bahasanya udah berat banget ya. Cintalah karena cinta, karena kalau cinta karena kasihan, itu tandanya nggak cinta dong ya, tapi karena kasihan dong gitu kan jadi yang aku lihat di sini jangan sampai seperti itu ya tapi dia tetap bakalan tetap terus ngejar kamu sih yang aku lihat ya di sini oke itu dari kartu yang kelihatan ya kita lihat di sini untuk sesi berikutnya ada Ace of Pentacles kemudian ada Seven of Swords Seven of Swords, kemudian ada Nine of Swords. Di sini malah justru yang aku lihat semesta ataupun dari dari Tuhan dari semesta, dari terutama dari ini ya dari area-area uh, mistis gitu kan, area dunia lain, leluhur misalkan gitu ya atau uh, kodam gitu ya bisa jadi ke arah sana itu kayak mau ngasih tahu kamu sesuatu di sini yang aku lihat. Kalau dari yang kelihatan di sini mungkin karena kodam kali ya, kodam kamu tuh kayak mau ngasih informasi penting banget yang aku lihat di sini ya. Mungkin terkait dengan jodoh dan pertandanya atau hal-hal lain bisa juga di sini. Pokoknya intinya sesuatu hal yang penting yang sangat amat bermanfaat gitu loh untuk kamu supaya kamu tahu gitu ya di sini. Dan sesuatu hal yang pentingnya ini terkait dengan keuangan karir gitu ya pendidikan uh, sesuatu yang kamu kejar gitu uh, untuk beberapa orang kemudian untuk yang lain di sini aku lihat kayaknya kalau dari jodoh mungkin uh, dari kodam kamu tuh kalau kalau dari kamunya juga ngerasa bahwa ada sesuatu hal yang toksik atau sesuatu hal yang gak beres ini kodam kamu kayaknya punya informasi penting banget makanya kayak harus di ini ya harus ditanyain juga gitu kalau kalau kamu ngerti kalau kamu juga uh, bisa komunikasi gitu ya dengan kodam kamu untuk beberapa orang silakan gitu ajak ajak komunikasi di sini aku lihat ya yang penting di filter ataupun disaring mana yang uh, baik benar ya mana yang di sini bermanfaat untuk kamu gitu di dilihat aja gitu ya dilihat nggak harus nggak harus didengerin uh, ataupun nggak harus diterima informasi semuanya ya karena kadang dia ngasih informasinya juga lewat mimpi sih lewat uh, pertanda hal-hal lain gitu ya uh, di malam hari mungkin ataupun da dari hewan ataupun dari peliharaan kamu gitu kan meskipun di sini nggak ada nggak ada hewan sama sekali tapi aku ngerasanya ada sesuatu mungkin kalau nggak enggak dari hewan dari aroma ya dari aroma kamu mencium bau-bau tertentu ya pada saat-saat tertentu itulah tandanya ya itulah tandanya oke okay. dan mereka nggak bakal berhenti untuk ngasih informasi kalau kamu ada dalam jalur yang menurut mereka kurang tepat gitu ya jadi informasi ataupun sesuatu hal yang penting itu bakalan tetap terus berulang kali ya, akan berulang kali ada gitu, untuk kamu perhatikan gitu. Karena kalau udah, dan kamu nggak mengulangi, dan kamu nggak terjerumus gitu kan ya, itu mereka udah gitu, kayak pertandanya hilang sendiri nantinya gitu. Tapi kalau pertandanya itu masih ada, masih kamu lihat, Berarti itu ada sesuatu hal dalam diri kamu atau apa yang kamu lakukan atau keputusan kamu yang memang harus dipertimbangkan ulang. Kayak gitu ya, yang aku lihat direvisi lah sebutannya ya, gitu. Oke, okay. kalau dari kartu kita lihat di sini ada Ace of Pentacles, dari Ace of Pentacles ada kaitannya dengan Capricorn, Taurus, kemudian juga ada dari Virgo. Kemudian kalau untuk Swords di sini ada kaitannya ke arah Gemini sesama Aquarius mungkin gitu kan atau bisa juga Libra ya. Kita lihat dari kartu zodiaknya di sini. Ada Aries ini untuk beberapa orang aja ya. Kemudian ada Gemini, ya. Kemudian ada Scorpio di sini. Jadi uh, bisa jadi demikian atau bisa jadi kalau kamu ngerti ya ulang ulang, ulang tahunnya zodiak-zodiak ini. Misalkan kalau Aries biasanya April, Maret-April. Gemini itu uh, Mei ke Juni, gitu kan. Terus kemudian uh, Eh, eh, eh, eh, eh, kalau Gemini itu Juni ke Juli, iya nggak sih kalau nggak salah ya, Juni ke Juli. Ih nggak dong, Juni ke Juli kan Cancer ya, betul, Mei ke Juni, ya mungkin, mungkin kalau kalau secara cepatnya Mei, Mei, pertengahan Mei, akhir Mei sampai bulan Juni, pertengahan itu... Bakalan intens banget ya, tanda-tanda yang dikasih gitu, atau sesuatunya itu bakalan terjadi di bulan-bulan tersebut. Bisa juga ya, atau bisa juga nanti ketemu jodoh mungkin gitu kan, di bulan November ya, di bulannya Scorpio, atau uh, Oktober akhir gitu. Oke, itu yang kelihatan di kartu, bye-bye, sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.